Halo teman-teman semua, di video ini, Mimin akan mencoba membawakan alur cerita Wu Dong Tian Kun versi novelnya. Buat semua yang penasaran kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka cerita Wu Dong Tian di sini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel Mimin. Oke, kita mulai ya. Bab 1155, menekan, niat membunuh menyelimuti langit dan rasanya seakan suhunya turun drastis. Ketakutan terungkap di wajah-wajah kelompok yang sebelumnya tertawa riang, sementara senyum di wajah mereka akhirnya menghilang. Awalnya, mereka berpikir bahwa dengan kedua pemimpin membawa mereka untuk bergabung dengan Fort Titans Palace, yang terakhir pasti akan menurunkan diri mereka dan mencoba untuk menyambut mereka. Namun, pemandangan di depan mereka sekarang Tampaknya Istana Empat Titan tidak merasa bahwa mereka harus benar-benar membuat duo Zoe bergabung dengan mereka seperti yang dibayangkan sebelumnya. Duo Zoe juga kaget karena pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Segera setelah itu, mereka mengangkat kepala untuk melihat dua sosok asing di udara dan sedikit mengernyit. Jelas, mereka tidak tahu identitas keduanya, kakak laki-laki. Namun, saat amarah meningkat dalam hati mereka. Suara yang Little Flame mengejutkan mereka. Mata mereka berkedip, dan baru kemudian mereka melihat sosok kurus muda ini dengan terkejut. Selain yang jarang terlihat Lindong, tidak ada orang lain komandan yang dari Istana Empat Titans akan memanggil kakak. Di udara, Lindong tersenyum pada Little Flame. Setelah itu, dia mendarat di tanah. Haha, saudara Lindong, kamu akhirnya kembali. Trio Panglima Iblis Naga Langit tersenyum dan berkata setelah melihat Lindong. Mata mereka tanpa sadar berhenti pada yang terakhir ketika mereka berbicara. Meskipun baru tiga bulan sejak mereka terakhir bertemu, mereka bisa merasakan bahwa Lindong sangat berbeda dari sebelumnya karena alasan yang tidak bisa dijelaskan. Meskipun kekuatan bertarung Lindong sudah sangat luar biasa sebelumnya, budidayanya hanyalah bahwa dari tahap kematian mendalam yang maju. Kecuali dia dalam mode pertempurannya Trio Komandan Naga Iblis Langit tidak akan mendeteksi tekanan apapun darinya Bagaimanapun Mereka adalah ahli panggung asli Samsara Lindung bisa mengandalkan banyak tekniknya untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya Tetapi celah masih ada di antara mereka Namun sekarang Lautan luas dan perkasa seperti Yuan Power dalam tubuh mereka telah menjadi sedikit lamban karena beberapa alasan yang tidak diketahui ketika mereka melihat Lindong. Ini karena tekanan tertentu. Selain itu, sangat jelas bahwa tekanan ini berasal dari Lindong. Mereka bertiga diam-diam bertukar pandang. Mereka bisa melihat keheranan di dalam mata satu sama lain. Kakak, api kecil berjalan dan melirik duet Zoe. Ya, aku sudah tahu situasinya. Lindong mengangguk segera. Setelah itu, dia samar-samar tertawa. Pakar panggung Samsara memang sangat membantu, tetapi jika mereka tidak cocok, itu malah akan menyebabkan faksi yang telah kita bangun dengan upaya besar terancam. Dari kelihatannya, duo Zoe jelas adalah individu yang sangat bangga. Orang-orang seperti itu mungkin kuat, tetapi jika tidak ada yang menekan mereka. Mereka hanya akan menyebabkan kekacauan internal di dalam istana empat titans. Pada saat itu, organisasi besar yang mereka ciptakan dengan banyak kesulitan ini akan berakhir runtuh. lindung juga menyadari bahwa dia tidak boleh menyerah ketika dihadapkan dengan orang-orang sombong seperti itu. Kalau tidak, mereka hanya akan mengambil keuntungan dan akan semakin sulit untuk menekan mereka di masa depan. Little Flame mengangguk, dia juga mengerti hal ini. Namun, duo Zoe memang kuat. Dalam empat Titans Palace, bahkan trio Komandan Naga Langit Iblis akan mengalami kesulitan mendapatkan kemenangan yang jelas dalam pertarungan satu lawan satu. Justru karena ini yang mencoba menekan paksa kebanggaan keduanya bukanlah tugas yang mudah. Serahkan ini padaku. Lindong tersenyum ketika ekspresi yang tak terlukiskan melintas di matanya. Di antara lima pemimpin besar di istana empat Titans yang baru didirikan. Kekuatan individu dari api kecil dan dirinya sendiri tidak menonjol. Alasan dia bisa menekan trio Komandan Heaven Dragon Demon Commander, terutama karena dia memiliki identitas tetua hukuman suku naga dan kekuatan pertempurannya yang mengejutkan. Meskipun trio Panglima Naga Iblis Langit tampak cukup hormat, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan merasakan beberapa kegelisahan jauh di dalam hati mereka. Dunia binatang iblis menghormati kekuatan. Kekuatan tahap kematian mendalam Lindung akhirnya akan menyebabkan mereka merasa tidak nyaman di hati mereka. Lindung telah menyadari hal ini di masa lalu. Namun, karena kekuatannya belum mencapai level yang diperlukan, dia tidak bergerak. Segalanya berbeda sekarang, dengan kemajuan energi mentalnya ke tingkat Grandmaster simbol, Hanya budidaya energi mentalnya saja berarti bahwa para ahli tahap samsara biasa tidak akan lagi cocok untuknya. Ini adalah waktu terbaik untuk membuat pencegahan terhadap orang-orang di luar dan di dalam fraksi. Haha, ini pasti saudara Lindong kan? Kami telah lama mendengar nama kamu. Corak dari duo Zouyi secara bertahap pulih. Mereka memandang Lindong. Menangkupkan kedua tangan mereka dan berkata sambil tersenyum. Mereka yang datang adalah tamu. Maafkan kami jika ada yang gagal kami urus. Namun... Kamu harus berusaha untuk memahami aturan istana empat titans aku. Lindung samar-samar tersenyum dan berkata, Itu wajar saja. Zou Yi mengangguk, tatapannya dengan cepat bergeser saat dia berkata, Tapi kami juga berharap saudara Lindung bisa memahami kesulitan kami. Kami telah membawa bawahan kami ke sini. Jika kita gagal mendapatkan posisi tertentu, kita tidak akan memiliki wajah untuk melihat mereka atau dapat mempertanggungjawabkannya kepada mereka. Petik 2. Mengapa seseorang yang telah diusir oleh suku sembilan Phoenix berbicara tentang wajah? Bukankah itu agak lucu? Martin kecil dengan dingin tertawa. Tawanya dipenuhi ejekan. Apa yang kamu katakan? Ekspresi duo Zoe langsung berubah setelah mendengar kata-kata ini saat mereka dengan marah meraung. Apakah kamu tuli? Tidak bisakah kamu mendengar apa yang dikatakan kakek Martin? Mata Little Martin tiba-tiba menjadi sedingin es. Dia mengambil langkah ke depan ketika aura mengerikan yang mengerikan langsung menyebar ke seluruh tempat. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk berteriak di depan kakek Martin? Suku 9 Phoenix mampu memaksa kamu untuk melarikan diri. Jangan bilang bahwa suku Celestial Demon Martin aku masih perlu sopan kepada kamu berdua. Petik 2. Suku Iblis Martin Surgawi Ekspresi duo Zoe menegang hampir segera sementara kemarahan di mata mereka membeku. Mereka sedikit terkejut ketika mereka melihat wajah Martin kecil yang tampan, yang mengenakan senyum mengejek dari seseorang yang memandang rendah mereka. Kata-kata yang akan muncul dari mulut duo Zoe secara paksa ditelan oleh mereka. Mereka tidak berharap bahwa orang ini di depan mereka sebenarnya dari suku Martin Celestial Iblis. Haha, tolong jangan pedulikan dia, kakak kedua aku selalu memiliki temperamen seperti itu. Dia adalah penerus pemimpin suku-suku Celestial Diman Marten. Oleh karena itu, karakternya agak buruk. Lin Dong tersenyum hangat, namun kata-kata yang dia ucapkan tidak sesuai dengan ekspresinya. Namun demikian, ada kemungkinan bahwa Duo Zویی mengerti artinya. Pengganti pemimpin suku. Sudut-sudut mata Zویی bergerak dengan cepat. Dia merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Keduanya dipaksa menjadi negara yang menyedihkan setelah hanya menyinggung sesepuh di dalam suku sembilan Phoenix. Orang di depan mereka ini sebenarnya adalah penerus pemimpin suku Celestial Demon Marten. Posisi ini berkali-kali lebih tinggi daripada seorang tetua. Jika mereka menyinggung perasaannya, kemungkinan mereka bisa melupakan tinggal di wilayah iblis ini. Istana Empat Titans ini benar-benar memiliki hubungan dengan suku Celestial Demon Marten. Jantung Zoi berdebar kencang. Kesombongan yang semula hadir di wajahnya telah sangat berkurang. Para bawahan di belakangnya juga bergidik. Terlepas dari betapa bodohnya seseorang, seseorang masih dapat dengan jelas melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi ini. Dengan dukungan suku Celestial Demon Marten, Fortitans Pelas tidak perlu menganggap kelompok menyedihkan mereka dengan hormat. Saudara Zoi. Kami sadar bahwa kamu telah menyinggung suku Sembilan Phoenix. Sekarang, pihak lain mengatakan bahwa mereka ingin berurusan dengan kamu. Namun, selama kamu bergabung dengan Fortitans Palace, suku Sembilan Phoenix tidak akan berani bertindak sesuka mereka. Saudara Lindong juga tetua hukuman dari suku Naga, posisi yang ditunjuk secara pribadi oleh pemimpin suku. Di belakang Istana Empat Titans kami ada dua suku penguasa. Suku Naga dan Suku Marten Celestial Demon Apa yang berani dilakukan oleh Suku Sembilan Phoenix? Komandan Iblis Naga Langit juga tertawa pada saat ini. Celestial Demon Marten Suku, Suku Naga, Duo Zoe saling berhadapan. Mulut mereka agak kering. Dua dari empat suku penguasa terkuat di dunia binatang Iblis benar-benar mendukung Istana Empat Titans. Tidak heran suku Sembilan Phoenix tidak berani menimbulkan banyak masalah ketika Gunung Mang akhirnya mundur dengan cara kalah setelah menyerang wilayah perang binatang. Aku sadar bahwa kamu memiliki dendam dengan sesepuh dari suku Sembilan Phoenix. Aku tidak bisa menjamin apapun. Tetapi aku dapat memberi tahu kamu bahwa Istana Empat Titans aku mungkin salah satu dari pilihan kamu yang sangat terbatas untuk menemukan kesempatan untuk membalas dendam dan menghindari balas dendam oleh suku Sembilan Phoenix. Petik 2. Lin tersenyum tipis. Dia menatap duet Zoe yang ekspresinya berfluktuasi sambil melanjutkan, "Tentu saja. Jika kamu orang tidak merasakan permusuhan terhadap mereka yang telah mencabut faksi yang kamu bangun dengan banyak usaha dan mengusir kamu sepertinya sar yang kehilangan tempat tinggal, kamu dapat memperlakukannya seolah-olah aku belum mengatakan apa-apa." Petik 2. Ekspresi duo Zoe menjadi benar-benar gelap setelah kata-kata lindung terdengar. Ada kebencian lebat di mata mereka. Mereka adalah pakar top di wilayah pasir barat. Namun, reputasi mereka benar-benar hancur kali ini. Melarikan diri kemana-mana dan berusaha mencari perlindungan benar-benar sesuatu yang tidak dapat mereka berdua tanggung. Permusuhan seperti itu sangat hebat. Bagaimana kita bisa melupakan? Kita saudara pasti akan mengubah anjing tua itu menjadi daging cincang dalam hidup kita. Zou menggertakkan giginya dan berkata, Saudara Lindong, aku sadar akan makna di balik kata-kata kamu. Kami terlalu sombong di Istana Empat Titan sebelumnya. Aku harap saudara Lindong bisa murah hati dan memaafkan pelanggaran kita. Zou menangkupkan kedua tangannya, menghadap Lindong dan berkata, Pada saat ini, mereka akhirnya mulai mengerti bahwa mereka tidak punya pilihan selain bergabung dengan Fortitans Palace jika mereka ingin membalas dendam. Istana Empat Titans memiliki aturan ketat. Jika kamu ingin bergabung, kamu akan menjadi anggota Fortitans Palace di masa depan. Kamu harus bisa menebak hasil dari tidak mengikuti aturan. Mata tajam lindung menatap kelompok Zhou saat dia perlahan berkata. Duo Zhou saling bertukar pandang. Mereka kemudian mengepalkan gigi mereka dan mengangguk. Sekarang, apakah kamu ingin mendapatkan posisi pemimpin di Istana Empat Titans? Lindong menyilangkan jari dan tertawa samar setelah melihat bahwa kebanggaan dari keduanya telah ditekan. Saudara Lindong benar-benar tahu bagaimana bercanda. Kami sudah sangat berterima kasih karena kamu telah menerima kami. Kami tidak berani mengajukan permintaan berlebihan. Petik 2. Zou Yi tertawa getir. Meskipun dia menyembunyikan sepotong ketidakpuasan di hatinya, kelompoknya saat ini tidak memenuhi syarat untuk menampilkannya pada saat seperti itu. Fortitans Palace dapat melakukannya tanpa mereka, tetapi mereka tidak dapat melakukannya tanpa perlindungan Fortitans Palace jika mereka ingin membalas dendam. Aku bisa memberi kalian berdua kesempatan jika kamu ingin memiliki posisi pemimpin di istana Fortitans. Apakah kamu dapat menangkap peluang ini akan tergantung pada kemampuan kamu? Lindong tersenyum samar ketika dia melihat dua orang di bawah ini. Kesempatan seperti apa? Duo Zoe mengangkat kepala mereka. Mata mereka terasa panas saat mereka menatap Lindong. Lindong perlahan mengulurkan tangannya. Setelah itu, dia perlahan memberi isyarat di bawah ekspresi terkejut Komandan Iblis Naga Langit dan yang lainnya. Serang bersama dan kalahkan aku. Seluruh tempat jatuh ke gempar. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1156, membunuh dua burung dengan satu batu. Keributan meletus di arena pertempuran karena kata-kata Lindong. Bahkan, bahkan komandan iblis Naga Langit dan yang lainnya terpanas saat mereka menatap Lindong. Bagaimanapun, mereka jelas tahu seberapa kuat duet Zoe itu. Paling-paling, mereka hanya bisa menyamai mereka dalam pertarungan satu lawan satu. Oleh karena itu, meskipun kekuatan bertarung Lindung sebanding dengan ahli panggung samsara, bukankah itu sedikit sulit baginya untuk bertarung melawan mereka berdua sendirian? Apapun, Lindung saat ini hanya pada tahap kematian mendalam muka. Flame kecil juga diambil kembali oleh kata-kata Lindong. Namun, dia hanya melirik Lindung dan tidak berbicara. Meskipun dia merasakan beberapa pertanyaan di dalam hatinya, kepercayaannya pada Lindong tetap tak tergoyahkan. Saudara Lindong, maksud kamu, kamu ingin melawan kami berdua sendirian? Saat ini, Zhou memiliki ekspresi yang aneh. Dia secara alami tahu bahwa Lindong memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Faktanya, dia mampu menandingi ahli panggung samsara meskipun dia hanya berada di puncak kemajuan tahap kematian mendalam. Bahkan Zoe bahkan tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan Lindong dalam pertarungan satu lawan satu. Namun, untuk melawan mereka berdua sendirian, bukankah Lindong menjadi sedikit terlalu sombong? Lindong mengangguk, hampir tidak ada emosi dalam suaranya. Mengapa? Apakah kamu tidak akan memanfaatkan kesempatan ini? Petik: Lindong jelas tahu bahwa duo Zoe adalah individu yang sombong dan sombong. Meskipun karena keadaan, mereka tidak punya banyak pilihan selain bergabung dengan istana empat titans. Itu tidak bisa dihindari bagi mereka untuk memiliki desain rahasia. Karenanya, satu-satunya cara untuk benar-benar menaklukkan mereka adalah dengan mengalahkan mereka sampai mereka tidak lagi punya nyali untuk memberontak. Selain itu, ini juga merupakan bentuk pencegahan. Sebenarnya, pencegahan ini tidak akan terbatas pada kelompok Zoe. Pada saat yang sama, semakin banyak ahli di Istana Empat Titans juga akan terpengaruh. Haha, karena saudara Lindong ingin memenuhi keinginan kita, kita tidak punya alasan untuk menolak. Zoe tertawa terbahak-bahak, sementara matanya dipenuhi dengan sukacita yang kaya. Menurutnya, Lindong memberikan posisi kepemimpinan untuk mereka berdua. Ketika Lindong mendengar jawabannya, dia hanya tersenyum, namun... Dia tidak memberikan penjelasan lain Zouli Pergi dan berdebat dengan saudara Lindong dulu Namun Zouli dan Zouli tidak langsung menyerang bersama Setelah semua Mereka masih harus mengandalkan Lindong di masa depan Karena itu Mereka tidak berani menyinggung perasaannya Sebaliknya Zouli menoleh dan menginstruksikan Zouli Yang berdiri di sampingnya Ya, Zouli mengangguk Setelah itu dia menangkupkan tangannya ke arah Lindung dan tertawa. Saudara Lindung, tolong maafkan aku. Bang. Yuan Power yang besar dan perkasa tersapu keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah setelah suaranya terdengar. Life Qi dan Death Qi dalam kekuatan Yuannya sempurna digabungkan. Mereka muncul tanpa batas, seperti samudera yang perkasa. Tekanan kuat menyebar dan menyelimuti seluruh arena. Menyebabkan ekspresi banyak individu kuat dari Istana Empat Titans berubah. Meskipun saudara-saudara Zoe sombong, mereka juga cukup kuat. Karenanya, tidak heran mereka mampu mendominasi seluruh wilayah pasir barat. Aku mendengar bahwa saudara Lindung dapat menandingi ahli panggung samsara, terlepas dari kenyataan bahwa kamu hanya pada tahap kematian mendalam. Hari ini, aku akan menyaksikannya sendiri. Petik 2. Zhou tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya sebelum Yuan Power melonjak dari belakangnya. Menginjak kakinya dengan keras di tanah. Tanah itu segera retak. Setelah itu, semua orang hanya bisa melihat sinar lampu kilat melewati. Sebelum Zhou muncul di depan Lindong dengan gaya seperti hantu. Sambil disertai oleh kekuatan ofensif liar dan keras. Setelah itu, dia melemparkan telapak tangannya ke depan. Gemuruh, udara di depan Zoli tampaknya benar-benar hancur pada saat ini. Sebuah telapak tangan besar, yang diisi dengan live deaki, muncul di udara sebelum menabrak Lindong. Lindong mengangkat kepalanya, pupil hitamnya memantulkan telapak tangannya, yang pantulannya diperbesar di pupil matanya. Namun, tangannya diturunkan dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda pembalasan. Oleh karena itu, Para penonton di sekitarnya semua bingung ketika mereka melihat ini. Palem power Yuan besar itu tiba dalam sekejap mata. Namun, serangan itu tiba-tiba berhenti ketika jaraknya seratus kaki dari Lindong. Setelah itu, di depan banyak pasang mata yang terpana. Mata itu meledak dengan ledakan yang keras. Ini, Zhou Li juga dikejutkan oleh adegan ini dalam sekejap sebelumnya. Dia merasa bahwa hubungannya dengan telapak tangan Yuan Power yang besar itu terputus, sebelum hancur dengan sendirinya. Indong memiliki ekspresi acuh tak acuh saat ia mengamati arena yang terkejut. Setelah itu, tubuhnya perlahan melayang ke langit. Setelah itu, cahaya putih perak yang cerah naik dari belakangnya seperti matahari yang terbit. Apakah itu energi mental yang dipadatkan? Tempat ini tidak kekurangan individu yang bermata tajam. Contoh yang paling menonjol adalah trio Heaven Dragon Demon Commander. Karena itu, ketika mereka melihat matahari perak yang gemilang di belakang punggung Lindong, dan mendeteksi riak-riak hebat yang bahkan melanda ketakutan di hati mereka, ekspresi mereka berubah secara drastis sebelum mata mereka berubah menjadi kubur. Ini, energi mental saudara Lindung sebenarnya telah mencapai tingkat Grandmaster simbol. Di tengah keributan, Trio Ghost Condor Demon Commander tanpa sadar berseru. Memalingkan kepala. Mereka saling berhadapan dan melihat kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Di mata masing-masing. Tingkat simbol Grandmaster adalah tingkat yang sangat mendalam dari disiplin energi mental. Setelah mencapai tingkat ini. Energi mental seseorang akan mulai menunjukkan kekuatannya yang mengejutkan. Faktanya. Pada saat itu. Seorang ahli panggung samsara biasa tidak akan cocok untuknya kecuali jika ahli itu menyentuh reinkarnasi. Di masa lalu, meskipun mereka tahu bahwa Lindung memiliki prestasi besar dalam budidaya energi mental, dia belum mencapai tingkat Grandmaster Simbol. Namun, dia benar-benar menjadi sekuat ini setelah hanya tiga bulan. Kalian berdua harus bertarung bersama. Jika tidak, kalian hanya akan membuang kesempatan ini. Berdiri di langit. Lindung menatap Yi yang terkejut dan berbicara dengan senyum tipis. Energi mental saudara Lindung sebenarnya sekuat ini. Aku terlalu sombong. Ekspresi Yi juga menjadi sangat serius pada saat ini. Lagi pula, dia tahu betapa mengerikan grandmaster simbol itu, meskipun tahap samsara secara teknis berada pada tingkat yang sama dengan tingkat grandmaster simbol. Tingkat grandmaster simbol sedikit lebih kuat dalam pertarungan nyata. Mari kita serang bersama. Zhou berbalik ke arah Zhou sebelum dia berkata dengan suara rendah dan dalam. Bang, dua aura besar dan kuat meletus dari dalam tubuh mereka tanpa keberatan. Kemudian, kekuatan Yuan yang agung tampaknya menembus langit. Segera setelah itu, keduanya membentuk segel tangan. Ternyata mereka benar-benar membentuk segel tangan yang sama persis. Uh, saat kedua segel tangan mereka terus berubah. Yuan Power yang perkasa berkumpul di atas kepala mereka seperti air banjir. Setelah itu, mereka berubah menjadi kompas hitam dan putih besar 10.000 ribu kaki. Sementara itu, ada riak-riak menakutkan yang terus-menerus ditumpuk di atas kompas itu. Live Dead Sky Campus, tangisan rendah tiba-tiba meletus dari mulut mereka. Setelah itu, kompas hitam dan putih itu segera mulai berputar dengan cepat. Menyebabkan retakan muncul di ruang sekitarnya. Saudara lindong, ini adalah teknik pertahanan terkuat dari kami, saudara. Jika kamu bisa melanggarnya, kami berdua akan mematuhi setiap perintah kamu di masa depan. Jika kami berani tidak mematuhi kamu, semoga kami dihukum oleh surga. Duo Zoe berdiri dengan bangga di bawah kompas mereka sebelum tangisan mereka menyebar ke kejauhan. Berdiri di langit. Lindong tersenyum setelah mendengar ini. Tanpa basa-basi lagi, dia perlahan menutup kedua matanya. Setelah itu, semua orang merasa bahwa seluruh tempat menjadi agak redup. Energi mental perak putih gemerlapan seperti gelombang mengerikan, karena mereka terus-menerus melonjak keluar dari dalam tubuh Lindong. Setelah itu, di depan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya, mereka berubah menjadi raksasa 10.000 kaki yang berdiri di belakang Lindong. Raksasa yang sepenuhnya putih perak menjulang di atas tanah. Ketika raksasa itu dengan santai membalik telapak tangannya, kekuatan yang bisa melenyapkan dunia menyebar. Usus-us. -us, tanpa sadar, badai mulai bersiul di langit. Selanjutnya, badai mulai berputar. Dalam waktu 10 napas, itu berubah menjadi tornado besar ribu kaki. Sementara itu, Tornado itu dipenuhi dengan kekuatan ripping yang menakutkan. Mata lindung masih tertutup rapat saat dia berdiri di depan raksasa itu. Kemudian, raksasa yang berdiri di belakangnya mengulurkan telapak tangannya yang besar sebelum dia meraih tornado di depan banyak pasang mata yang terpana. Bas-bas, energi mental perak putih melonjak ke dalam tornado seperti banjir. Sebelum 10.000 sinar perak ditembakkan dari dalam tornado itu. Setelah itu, Tornado berguncang sebelum berubah menjadi pedang badai yang ditempa dari tornado. Rahang penonton yang tak terhitung jumlahnya jatuh ketika mereka melihat adegan ini. Lagi pula, meskipun mungkin bagi ahli panggung samsara untuk membentuk pedang raksasa menggunakan Yuan Power, pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk langsung mengambil tornado dan mengubahnya menjadi pedang. Setelah melangkah ke level ini, perbedaannya benar-benar siang dan malam. Ekspresi duo Zoe sedikit terdistorsi, tidak mengherankan. Pepatah umum mengatakan bahwa kekuatan ditampilkan oleh seorang praktisi energi mental setelah ia melangkah ke tingkat grandmaster simbol, melampaui kekuatan yang ditampilkan oleh praktisi Yuan Power setelah ia melangkah ke tahap kultivasi yang sama. Berdengung ketika ekspresi mereka menjadi lebih serius, kompas hitam dan putih mulai berputar dengan kecepatan yang bahkan lebih intens. Jelas. Mereka menggunakan setiap bit Yuan Power dalam tubuh mereka. Lagi pula, mereka tidak berani meremehkan Lindung lagi. Dengan pedang badai di tangannya, raksasa itu akhirnya mengayunkannya ke bawah. Pedang topan itu disertai dengan badai yang menakutkan saat menghanyutkan. Bahkan, badai liar itu bahkan menyebabkan gunung yang tinggi bergetar. Pedang simbol leluhur, suara lembut terdengar di dalam hati Lindung setelah raksasa itu mengayunkan pedang topinya. Bang. Dari ujung pedang badai liar dan buas itu, simbol aneh yang samar-samar terlihat perlahan mulai menyebar. Akhirnya, kilatan cahaya yang tak tertandingi menyembur ke ujung pedang. Simbol kuno tampaknya mengambang jauh di dalam cahaya kilat itu. Angin dan kilat menyapu tanah pada saat ini. Bang. Seolah petir telah merobek-robek langit. Badai turun dari langit dengan cara yang sangat menakutkan. Muncul seperti naga angin kuno. Akhirnya. Benda itu menabrak kompas hitam dan putih besar setinggi sepuluh ribu kaki. Gelombang serangan yang tak terlukiskan segera meletus sebelum arena runtuh secara instan. Faktanya, ketika banyak individu yang kuat terkena gelombang itu, mereka semua memuntahkan darah ketika mereka buru-buru mundur. Namun, bahkan ketika mereka mundur dengan sedih, mata mereka terus menatap dengan saksama pada sumber gelombang serangan. Di tempat itu, Pedang angin topan dengan cahaya petir yang cerah berbenturan dengan kompas. Cahaya tumbuh semakin cemerlang selama wajah dimatikan. Setelah itu, mata banyak individu yang kuat secara bertahap menyusut. Itu karena mereka melihat banyak celah kecil muncul pada kompas hitam dan putih itu, yang dibentuk oleh kekuatan Yuan habis-habisan dari duo Zou Bagaimana ini mungkin? Bergumam dipancarkan dari mulut duo Zouyi setelah mereka melihat banyak celah bercahaya yang muncul di atas kepala mereka. Sementara itu, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka benar-benar tidak dapat memblokir serangan tunggal dari Lindong, meskipun telah bergabung. Retak, tidak masalah bahwa ini adalah fakta yang sangat sulit untuk ditelan. Realitas itu kejam, retakan di atas kepala mereka semakin padat. Sebelum kompas mereka runtuh dan meledak, badai energi menyapu sebelum pedang badai itu, yang masih diliputi dengan cahaya kilat, langsung menghancurkan live death sky campus. Setelah itu, seluruh tempat hening, kemudian, pedang itu berhenti 100 kaki di atas kepala duo Zoe. Namun, aura tajamnya menyebabkan darah muncul di tubuh mereka, sementara seluruh arena hening, Lindong yang berdiri di langit, Perlahan membuka matanya, kemudian dia melihat duet Zoe yang agak terpana dengan sikap acuh tak acuh sebelum suaranya yang samar terdengar di tempat itu. Kamu telah kalah. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah emuah, dadah.